Leslor tentunya yeah. Baiklah per sahabatbat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar kita bunga pertama doper sahabatbat ya, di ada keberbahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah untuk takdir cinta ofisial musik video duet Dede Lesti dan kakak Bilar ini untuk viewers viewersnya sudah mencapai 5 juta persahabat ya masih dipucuk, masih bertahan di posisi satu trending untuk umum persahabat ya, Masya Allah, ke Allah. berkat kekompakan dan kesulitan dari Les Lovers mampu tentunya untuk pertahankan lagu takdir cinta dari Dede Lesti dan kakak Bilar Alhamdulillah persahabatnya 5 juta viewers dalam tiga hari tentu kita harus tetap pertahankan selalu dukung dan tentunya support terus karya-karya dari Dedek Lesti dan Kakak Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat juga ini semalam unggahan spesial yang tentunya membuat kita bahagia. Pengantin baru jalan ke mall persahabatnya, Masya Allah dirangkul dan dipeluk tuh. Tentunya sang istri oleh suami Masya Allah para sahabat Ini adalah kesayangan kita Mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada Dedek Lesti Dan kakak Bilar para sahabat ya. Doakan selalu yang terbaik untuk mereka Berikutnya kita lihat juga Setelah ngemol bareng Ternyata kakak Bilar Memberikan sesuatu hadiah Yang super mewah para sahabat Yakni jam tangan ini untuk dibagikan kepada tim Leslar lari introklaiman. Masya Allah, tentunya bahagia berkah. Tak Allah persahabatnya. Mudah-mudahan rezeki dari idola kita ini selalu berkah, selalu berguna untuk banyak orang juga. Persahabat ya, mudah-mudahan tentunya niat baik dari Dede Lesti dan Kak Bilar ini selalu dipermudah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan berikutnya, persahabat kita lihat juga. Tentunya semalam juga kita mendapatkan kabar bahagia nih Semalam juga pengantin baru tentunya collab bareng bersama Juragan 99 Ya Masya Allah sumringahnya Tentunya suami Lestiani ini persabat ya Sang istri hanya bisa tersenyum melihat kesumringahan kebahagiaan yang dirasakan oleh suaminya tuh persahabatnya yang perhatikan mimik wajah dari LSD ke di situ merasakan kebahagiaan juga Dede Lesti tersenyum tentunya ketika melihat Kakak Bilar ini bahagia bersamanya sumringah ekspresinya luar biasa ketika bareng juragan sembilan sembilan ini tentunya ini kebahagiaan yang kita dapatkan mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Dede Lesti dan Kakak Bilar unggahan tersebut diri post kembali oleh akun fans.lestlar ada kalimat caption yang dituliskan, "Aduh, seluas galaksi apaan tuh? Fokus ke kesayangan aja yang selalu sumeringah. Masya Allah, persahabatnya!" <guluh> Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar, salah satunya dari akun Keisuke, mengatakan senang lihatnya selalu bersama, terpancar dari raut wajahnya, senyum bahagia, terlukis di sana. Tuh, persahabat ya membahagiakan sekali melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh idola kita ini ya Kita tetap dukung, tetap solid, kompak, selalu mensupport hubungan dari Lesti dan kegabilaran mudah-mudahan rumah tangganya selalu diberikan kebahagiaan dan dilengkapi persahabatnya. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial nih, masya Allah ini kita semalam juga nih baru juragan sembilan masya Allah. Ya. terlihat di dalamnya memang semalam bahagia banget ya bersama suami tercinta selalu menemani selalu bersama masya Allah ini adalah tentunya kebahagiaan yang kita rasakan bersama ya kita lihat di sini ada komentar yang diberikan dari akun adif.adif.3785 dari awal ketemu sampai dah nikah masih tetap Leslar ya Leslar Keluarnya vitamin tetap di cari aman dari warganya yang lagi pada halu tunggu yang dan kalau hasil karya Osas sudah sukses baru terbit ya, itu Leslar Junior. Amin. <guruh> Masya Allah, yuk banget persahabat yang mudah-mudahan secepatnya. Idola kita diberikan momongan dan kita makin gak sabar melihat tentunya kegemasan dari Leslar Junior. Berikutnya kita lihat juga. Ada sebuah wujud momen spesial. Ini kemarin persahabat yang di lokasi syuting, masya Allah disuapin nih oleh bini tercintanya. Tentunya Rizky bila terlihat semringah juga bahagia ketika disuapin oleh Dedek Leslie Kejora di lokasi syuting. Dan ke kabar berikutnya juga persahabat kita lihat ada kabar info spesial dari industri. Ini bahagia juga yang kita dapatkan. Bahwa nanti tanggal 29 Agustus, jam 9.30 itu akan ada acara Tasyakuran Pernikahan. Di sini kita lihat info dari kalimat caption yang dituliskan. Saksikan acara selamatan bentuk syukur atas terlaksananya pernikahan, Lesti Kejora dan Rizky Milar. Di Tasyakuran Pernikahan Leslar, hari Sabtu 29 Agustus, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Lesla pasti sudah siapkan untuk menonton kakak dan dedek lagi Takdir Cinta Lesla Luar biasa ini kabar bahagia Jangan sampai terlewatkan dicatat jam dan tanggalnya Hari Sabtu tanggal 29 jam 9.30 Itu di Siar bersahabat akan dihadirkan acara yang penuh bahagia Tentunya bersahabat ya Ini bentuk syukur atas terlaksananya akad nikah Dedek Lesti dan kakak Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat ya ini ada sebuah pernyataan nih dari Ustaz Suki Albugori ketika diwawancara di Raja TV, yang mana persahabat ya Lesnar memang sudah mendunia. Ustaz Suki menyampaikan bahwa dari Brunei dari Kerajaan aja persahabat ya sangat mencintai menyayangi dan ngefans banget. Dengan Leslar, masya Allah, tebar kaum Ya, alhamdulillah, banyak yang sayang, banyak yang cinta terhadap idola kita. Unggahan tersebut dari pos oleh akun Fans.Leslar kalimat kaitan pun dituliskan, masya Allah, Jangkauan Leslar solo force beneran mendunia ya, sampai ke keluarga kerajaan Brunei, masya Allah. Luar biasa, memang best banget nih idola kita, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Dede Lesti dan kakak Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.